Selamat malam. Dengan Mas siapa, Mas? Adam. Mas Sadam. Ini keluarnya apa, Mas? Ini leher saya kembal. Ini hmm? karena hmm? dulu pernah menahan hmm. uh, motor untuk nggak jatuh. Oke. Okay. Jadi sakit ya. Kadang-kadang berdiri beberapa lama itu udah merasakan betul ya. Iya. iya. Oke. Okay, kita akan bantu rilis. Ini panasnya. Nih. ini dia udah nyampe sini nih. Tuh. Tuh. Heh, hmm. ini berhenti di sini nih nih nih sakit ya sakit mas ini apapunnya perlu dibenerin semua nih itu langsung merah pada ini pakai tangan kita gosoknya saya tanpa pakai alat nih. merah banget Nih. Tuh. Nih. Ini penting ini. ini harus diambil Mas, kalau enggak diambil enggak sembuh-sembuh. Nih. Hmm. Nih. Eh, segala kare. Ah. Ah. Jangan dikit. Tahan dikit. Ini ini ya. Oke, okay. sekarang kepalanya tengok kanan. Gimana rasanya? Tengok kiri, tengok kiri. Mana? Karena tengok kanan. Deknya di mana? Tuh Tapi ada beda nggak? Ini kan levator skapulanya ke ini? tuh nih Nih, iya nih. Tuh, ini lepater skapulanya kena. Tuh. Sakit, ya, ya? Sakit banget Mas. Ya? Sakit banget ya. Nah, ini kan biasanya kalau ketarik, itu kan terus dibayar, Mas. Terus ini kan sampai ngumpul di sini nih, ya kan? Oh iya, tadi. Nah, ngumpul di sini terus ke bawah. Oh, tuh, ya, kan? iya. Nih. Ini harus dapet, ini harus rilis. Ini yang sebelah kanan sama ini, nah, ini sebelah kiri. Tuh. Wah, tengok kanan. Bagaimana rasanya? Enteng ya? Alhamdulillah. Ini sakit lagi mas. Ini sakit ruang ini. Yo, oh, padahal yang masalah yang kanan loh. Heeh, heeh, heeh, berapa tahun gini nih? heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, ini heeh, heeh, heeh, ini heeh, Ya, ini, ya, ini, ya. Ini, ini, ya. Ini, ini, tekan nah, ini sama posisinya sama ini. Tuh. Tuh, satu titik doang. Nih, ini aja bersegel nih. Tahu Nih, nih, nih berasa nih. Kan? Nih, nih. Tuh. Tuh. Nih, sakit ya? tuh hmm. heeh, hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. nih heeh, nih heeh, Nih heeh, nih trapezius nih nah, nih ini ini ini ini ini ini karena sakit yang ini akhirnya aktivitas selama ini kan dibuang ini ini otomatis yang ini ini kiri nih ini ini oh. ini ini ini ini ini ini Cuma dikit-in ya, tuh, tuh, tuh, tuh nih, tuh, nih, tuh, tuh, tuh, tuh. Hmm. Nih tuh. Tuh. Tuh. Nih, nah sekarang tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri coba. Mana karena di YouTube ketuk dulu, biarin kepalanya yang penting-penting itu, gimana rasanya. ada beda, kaku nggak di sini? Ini tangannya lurus, jangan nah, di... ini gini ya. Ini cuma di sini tuh setrum ya. Iya, saya nggak pakai setrum mas. Ini eh? nyetrum nggak? Ah hmm. ini. Hmm. lurus, nah. Uh. Ini Udah sakit ya. Ini ya. Ini sakit juga ya. Ini ya. Hmm. Ini lurus Salas coba ya, tangan pegel, bayarnya oh, ya. Jangan itu, sekarang. Ini pegel, enggak Saya ingin tahu. Tidak. Hah, banyak nggak? Lemes, lemas. udah, Oke, ini, ini lurus nah, sekarang tengok kanan